Red Time Aku dapat Aiz Batu aka Burmite Mama aka Censi Pelampung aka Flozel Yang ni aku jumpa dekat outbreak lah Ahmad aka Makuhita ngantuk aka Komala ABC aka Snover Langkawi aka Alomomola Dan Angin aka Rukidi Masing-masing aku ubahkan ke peringkat terakhir Ini semua nak ganti darah-darah yang tertumpah masa Pokemon League Setelah menjadi juara Paldia Aku nak mampus ke Anasir Jahat jadi kenalah lawan dengan leader team star kan. Halangan pertama, Director Clever. Okay, ya fight ni senang, tapi sebenarnya susah. Awalnya tak ada masalah. Kutu belasah orang guru macam tu je Mama hampir bunuh Gerardois, dah hampir mati. Kilat settlekan. Dia start bila Albus Snow datang dengan salji dan Aurora Veil. Kutu kena one hit dengan Blizzard. Kilat tak dapat one hit dengan Firefang, terpaksa lah vol switch. Matilah juga Albus Snow tu. Manchester one hit houndoom dengan Aquatiel. Awang pula Watertera Dapat one hit Poltergeist Dengan Crunch Semua dah nampak selesa dah Sampailah is Pokemon Director ni keluar Meow Skarada Grasstera Tim aku semua dah cedera Ingat aku tak boleh guna item Sebab ni Nuzloc Apa nak buat Aku terpaksa harap Awang laju Daripada kucing ni Dan semuanya musnah Meow Skarada pedih dan laju Aku tak ada jawapan Awang mati Kebiruan mati Mama mati Dan Manchester mati Aku kena teamwork Aku Tragedi yang paling hitam dalam Nuzlocke ni Dengan Pokemon yang tinggal Aku kena cari jalan Nak kalahkan Mews Karada dia